tabusan korea selatan mendadak gempar polisi mendapat laporan ada seekor harimau asyik leyeh leyeh di pinggir jalan spontan saja sepasukan polisi berseragam lengkap langsung menuju lokasi siapa yang meragukan kebuasan satwa karnivora ini makanya laporan itu langsung ditindaklanjuti untuk mencegah kemungkinan terburuk harimau itu mengancam keselamatan warga laporan itu ternyata benar adanya Polisi melihat ada seekor harimau bersantai di bawah pohon. Tak mau gegabah, polisi lantas memantau situasi. Area sekitar langsung disterilkan agar tak mengundang perhatian si raja hutan. Tak ada yang tahu bagaimana harimau itu bisa mendadak muncul, apalagi tak ada laporan harimau kabur dari kebun binatang setempat. Namun, demi keselamatan, polisi terlebih dahulu mengamati dari jauh. Langkah ini dinilai lebih aman ketimbang langsung menangkap harimau itu. Setelah sekian lama muncul keganjilan, harimau itu sama sekali tak bergerak seinci pun. Kecurigaan ini membuat polisi mendekat meski sambil tetap mengedepankan kewaspadaan tinggi. Begitu dalam jarak yang lumayan dekat, barulah polisi sadar, ternyata harimau yang berbaring di pinggir jalan itu hanyalah boneka mainan. Dugaan sementara ada seseorang yang sengaja meletakkan harimau jadi-jadian itu di tengah keramaian. Tentu saja tujuannya untuk menakut nakuti warga yang lewat atau membuat orang lain terkejut. Wah, bercandanya kebangetan banget ya. <g bilmiyorum> Selain di Korea Selatan, kemunculan sirajariba ini juga seringkali terjadi di Indonesia. Namun, apakah penampakan harimau ini juga jadi-jadian atau harimau betulan? Penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Warga di desa Windu Negara kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dihebohkan dengan munculnya binatang yang diduga harimau. Keberadaan hewan yang sudah mendekati perkampungan ini membuat warga resah. Tim gabungan telah turun ke lokasi, di mana pertama kali warga melihat binatang yang diduga harimau ini muncul. Setelah melakukan koordinasi, tim turun ke hutan menyusuri jalan setapak. Dalam penyusuran ditemukan tapak hewan yang diduga jejak harimau. Tapak kaki ditemukan di beberapa lokasi tak jauh dari permukiman warga. Tim gabungan terus melakukan penyisiran guna memastikan kebenaran adanya hewan, Diduga Harimau seperti yang dihebohkan warga. Sedangkan dasar pencarian adalah ditemukannya tapak kaki diduga Harimau dan kesaksian langsung dari warga setempat. Saat itu saya sedang mencari rumput di dalam hutan untuk pakan kambing. Saya mendengar suara auman seperti harimau sebanyak tiga kali, kata warga setempat. Tak lama kemudian ia melihat dari jarak sekitar 20 meter ada hewan diduga Harimau. Ia pun langsung melempari hewan itu dengan batu dan ranting. Hewan tersebut kemudian menghilang di sekitar pohon salak di hutan Windu Negara. Merasa takut dirinya lalu berlari pulang dan menceritakan kepada warga lainnya. Tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap hewan ini. Jika ditemukan, diharapkan tetap bisa diselamatkan guna dikembalikan ke habitatnya. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.